Baiklah, sahabat selamat dimanapun Kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya, kita akan kabar dan keunggah pertama: ada sebuah unggahan spesial, bersahabat ya, dari Kak Yudia Handari yang mana memposting sebuah postingan foto gantengnya Rizky Bilar. Dan sebuah kalimat caption yang dituliskan yang sangat luar biasa: "Kurta et Rizky Bilar pas banget dipakai simpel tapi keren, sesuai permintaan Dede Lesti." Bersahabat ya putih dan bordir navi plus biru muda kurta kurtabai ayu diahanda luar biasa persahabat ya ini adalah permintaan dari dideklasik kejora ya, persahabat ya untuk baju yang akan dikenakan oleh rizky bilar luar biasa mudah mudahan tentunya dukungnya selalu banyak dari orang orang baik dan orang orang hebat untuk idola kesayangan kita Lepas yang tersebut juga adalah diripost kembali oleh akun Instagram Sedang putih underscore bilang Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Ternyata kapelan tuh ada yang mau kembaran sama kakak gak nih? Wow Ternyata lebaran kemarin ada yang kapelan bersahabat ya Mudah-mudahan keromantisan kebersamaan dari Leslar selalu lancar Dan kita doakan yang terbaik untuk rangkaian pernikahan mereka Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada bukti nyata bahwa fans yang benar-benar sejati ini menunjukkan keidolanya persahabatnya kita lihat sebuah unggahan dari Ka Airin Tanu persahabatnya ini bukti yang sangat nyata banget persahabat ya tentunya si Cici yang ingin transfer duit 200 juta sudah ditransfer ke rekening Dedek elastik ke Jora ini menunjukkan bahwa DDLSB banyak sekali orang yang sangat peduli dan sangat sayang bersahabat, tiada ya, sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Airintanu untuk Blasla Lovers thank you yang sudah nonton Youtube Boy William kemarin dan benar-benar terharu terhadap orang-orang yang sayang sama DDLSB dan Rizky Bilar dan sangat suportif dan setia selalu dengan mereka ini bukti yang sangat tentu -tentu bersahabat ya real Cici cerita kalau memang banyak yang sayang sama Lesti, sampai-sampai bener kasih angpau 200 juta, karena mau dede bahagia luar biasa, Masya Allah dan Barakallah ya, anak baik selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kita makin bangga, kita makin salut kepada jual kita yang mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi untuk kita semua para fans Dan kita sebagai fans sejati, tetap kompak, tetap solid, mendukung, mensupport, hingga mendoakan buat Lesti dan Rizky bilang Kita masih menunggu kejutan selanjutnya, mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya Tetap nonton channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bangun menurut ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh